Biasanya muncul ketika musim hujan seperti sekarang ini. Nah, disitu mulai dari penyakit bercak daun, berjamur ungu, hawar daun, antraknosa dan penyakit jamur lainnya. Dan berikut ini adalah daftar 6 fungisida untuk mempertebal dan menghijaukan daun. Yang pertama adalah skor 250 SC. Skor 250 EC merupakan merek dari suatu produk fungisida berbentuk cairan yang diproduksi oleh PT Sigenta Indonesia. Fungisida sangat populer di kalangan petani atas kualitas produknya dengan kandungan ben aktif yang bekerja secara sistemik dalam mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen. Yang kedua adalah Retor 250 SC Atr 250 SC adalah fungisida yang bekerja secara sistemik dan zat pengatur tumbuh atau ZPT tanaman yang berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan. Digunakan untuk mengendalikan penyakit jamur patogen pada tanaman bawang dan jeruk. Selain itu mampu meningkatkan panel dari tanaman tersebut. Yang ketiga adalah Amistar Top 325 SC. Amistartop325SC adalah salah satu produk yang diproduksi oleh PT Sikinta Indonesia dan menjadi unggulan dari produk-produk lainnya. Fungsi Dame Startop325SC berbentuk bekatan cair berwarna kuning dengan tambahan ZPT di dalamnya. Fungsi Dame Startop mengandung dua bahan aktif yaitu Dinevenico Nazol dan azoxystrobin. Nah, dua bahan aktif ini termasuk ke dalam golongan triazol. Yang kelima adalah Booster 250 EC Booster 250 EC merupakan salah satu produk dari Novam Indonesia yang disitu efektif dalam mengendalikan penyakit jemur seperti bercak pelepah, busuk batang, dan bercak daun padi dan fungisida ini pula bisa meningkatkan hasil panen dari padi yang disitu bisa menjadi bernas Yang keenam adalah Vingosida Venosida Fungisida-venosida adalah fungisida yang bersifat sistemik, preventif, dan kuratif, yang berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dan mengandung poster. Fungisida ini juga efektif dalam mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jemur patogen pada tanaman padi, kentang, dan juga semangka. Nah itulah enam fungisida yang kami rekomendasikan untuk sobat tani semua untuk menjauhkan dan mempertebal daun padi. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tinggalkan kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.